Bosan dengan acara yang itu-itu aja, ingin pergi, tapi nggak tahu mau kemana. Nah, pas banget, Kandel B.I. Jateng berisi energi dengan Pemprov Jateng, kembali hadir dengan event UMKM, Ganyang Gugrade, Green, Sustainable, Digital, and Export. Acara yang berjalan sejak 2019 ini memamerkan produk-produk unggulan Jawa Tengah. Tak hanya skala nasional, tetapi telah merambah ke skala internasional. Banyak produk yang telah menembus pasar Asia dan Eropa, Salah satunya, Singapura dan Belgia. Tak hanya pameran produk, acara juga dimeriahkan dengan beragam toks edukatif dengan para pembicara yang luar biasa. Gak ada hiburannya? Oh, tenang! Kalian akan dihibur oleh penampilan band yang tentunya membuat acara semakin meriah. Tunggu apa lagi? Segera siapkan dirimu untuk hadir pada 19-24 April 2022 di Atrium Mall Paragon. Mari belanja produk lokal, kelas dunia!